Seperti biasa Uh 50 Cok Aduh lewat anjing. Nah dikondisikan lah Nah ini guys 5 spin terakhir kuncian kita Semoga profit di sini Come on 31 nice Cincin Wah besar Cok Besar guys Besar ini guys Berapakah Sap Sap Sap, Sap. Bam 2700 guys Sempat siap Yo gay, tekan tombol subscribe gay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun bideyam sos tiatu damai sejahtera beserta kita semua anggota Selamat datang kembali bersama Bang Freddy kali ini di mana aku di Gate of Olympus di agen tiga tiga Mantap jiwa kita mau gaskan lagi bre hari ini, braderku ya di enam ribu aku bawa lima ribu cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Kita mau barbarkan e-sport lagi di guys Buat kawan-kawanku yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy Sekali lagi aku ucapkan selamat datang beradarku Jangan suka-suka support terus Bang Freddy Dengan cara subscribe, like, dan komen Dan nyalakan loncengnya Oke kita gaskan yuk Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga Jangan suka sukan juga untuk kawan-kawan semua joinlah ke komunitas aku yang aku tag di kolom deskripsi Atau enggak di kolom komentar beradarku ya Karena apa? Karena minimal kalian bisa mendapatkan informasi gacor-gacor Wih! -gacor. Mantap jiwa guys, dua pagi-pagi Nice, wow Boleh, wok. tambah lagi, wok uh Tiara, cu Wok, sat. Sat wok, please, wok Sat. Wok, tolong, wok Wow, Tiara pecah cintaku Wok, tolong, come on Wok, wok, astaga, nggak ada biji otaknya Cuma kali dua, cu <laughs> Gila, guys Tumblernya pecah, guys uh Tiara, guys Tiara lagi, cu Wow, ewok kenapa kah? Wow, wow tolonglah sepuluh sepuluh sepuluh. Hmm. Ani, enak dajal kima. Wow, kenapa dia guys? Kenapa dia? Kenapa dia? Gila tiaranya pecah dua kali loh. Belum ada dua menit. Wah pertanda baik kah hari ini? Semoga profit guys ya. Ingat brotherku buat kawan-kawan semua yang baru saja bergabung. Aku selalu mengutamakan profit brotherku ya Aku selalu mengingatkan untuk kawan-kawan semua bermainlah dengan bijaksana Kita kejar bersama-sama profit guys ya Di slot gacor hari ini maksudnya Kalau kita cari di slot gacor hari ini Kunciannya tetap profit guys Jangan sampai kau cari jackpot oke okay? Sap Wait wait wait come on Bisa satu sayangku mm, Mantap jiwa Mantap jiwa come on Mantap jiwa come on Semoga ada isinya brotherku ya Buat kawan-kawan yang baru saja bergabung Jangan suka-suka untuk subscribe, like, dan komen guys ya Karena Bang Freddy setiap harinya akan upload konten-konten menarik Come on Wah, wah, wah, wah, wah, kebiasaan dah, Kebiasaan, dah kebiasaan nih Jelek nih kebiasannya cu Kebiasaan, tambah lagi langsung kalau kau cowok Kalau kau cowok Nggak berani dia guys Ayo Ewok, lu cowok pebukan Coba tembak Sap, Wok Wah benar-benar guys Benar-benar ini Kuning bisa Hijau bisa uh, Gelas biru co Nice Oke okay, mantap jiwa Pas banget Limanya keluar Oke okay, nice Tambah lagi ungu pasti connect Ili Sam Bam Nice Lumayan guys 150 Lumayan lah Iya kan Daripada lumayan, Daripada lumayan Daripada lumatong Kita gas gaskan Break Kita gaskan lagi okay. Cacing jadi cacing Atau enggak, Cacing jadi naga Mantap jiwa guys Udah dapet modal buat barbar -bar e lagi nih guys ya. Oke, awal yang sangat luar biasa guys. 13, 23, wow. Mantap jiwa ini guys. Ya, kita lihat 5 spin terakhir seperti biasa. Uh, 50 Cok. Aduh, lewat anjing. Jangan cowe, dia lewat tuh Dia lewat loh, dia lewat loh. Wah. Nggak sinkronotaknya Zeus, Zeus, Zeus, Zeus, nggak sinkronotaknya. Astaga, sayang banget, brotherku! Ya, sayang banget tadi. Astaga, benar-benar. Aduh, tarik nafas, guys! Tarik nafas dalam-dalam, tuh. -dalam, Coba kena, tuh, brotherku. Masih ada sisa 16 spin Wih, banyak, tuh! Tolonglah dikondisikanlah nah ini guys, 5 spin terakhir kuncian kita. Semoga profit di sini. Come on, 31 nice, Cincin, wah besar tuh, besar guys, besar ini guys, berapakah SAP? SAP, SAP. Pem 2700G, 700G, mantap jiwa JP kita tuh Buat kawan-kawanku yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy di sini sekali lagi aku ucapkan selamat datang beradaku ya. Salam kenal dari Bang Freddy jangan sungkan-sungkan support Bang Freddy dengan cara subscribe. Like dan komen, tentu saja nyalakan loncengnya, dan nantikan setiap harinya konten-konten menarik dari dari Bang Freddy. Tentu saja, dengan pola-pola gacor setiap harinya, guys. Ya, dan satu lagi, jangan sungkan-sungkan untuk join komunitas aku yang aku tag di kolom deskripsi atau nggak di kolom komentar. Ya, jadi kita bisa berbagi informasi mengenai slot yang lagi gacor apa aja hari ini, tetap. Oke, okay, kita gaskan lagi, brother. go, Come on, dua lagi, kamu. Wah, ini mantap jiwa, guys! Mantap jiwa banget, tuh! Benar-benar, 3638 38 guys. Oke. Okay. Kuning, oke okay. 5 spin terakhir seperti biasa. Ya yeah, kan? 3.3 cu Nice banget. Nice banget. Nice banget Jesus. Nice banget ewok mantap jiwa. Yoh kita gaskan lagi cari lagi brotherku yang manis-manis siapa Thomas masih ada skaternya nya Tuh ya, ingat brotherku. Joinlah komunitas aku agar minimal. Minimal ya guys ya. Ketika kita lagi bermain atau ketemu slot yang lagi gacor hari ini, minimal kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Tujuannya sih seperti itu Yang pastinya harus jalin silaturahim dulu lah guys Ya kan Sesama dunia apa namanya Sesama Slotermania Espor astaga Cuman ya saran aku brother ya Kalau dirasa-rasa kau itu gimana gitu kan Lebih baik kau jangan main sistem buy sih Kalau menurut aku Bukannya gak boleh Boleh Cuman ya resikonya kan ibaratnya jauh lebih Apa ya Lebih Lebih kurang baik lah kalau bisa kita lebih baik, aku lebih suka bermain barbar. Ya ini hasilnya, maksudnya gini loh. Kalau kau kalau kau hitungin guys ya, kalau kau main barbar sama main uh, receh, maaf ya bukan receh, maksudnya uh, main dengan bed kecil, ya kan, dengan bertahap, ya kan. Ketika kau uh, ujung-ujungnya kan balik lagi ke rungkat. rungkat kau, ya kan. Tapi ketika kau lagi beruntung di satu bed bed besar kelompoknya, ya kan. Wait, nice. -up contohnya aku nih 6000 ya kan lalu ketika itu lagi gacor tuh Ya kan kita nggak tahu kapan momen gacornya kan lalu dapat gacor kau nggak tahu seberapa jauh dia bisa bawa kau profit bisa jackpot bagus dapat profit ya udah kan gitu kan modalnya sama guys 50k ya tuh masuk akal nggak Yuk, kita gasin dulu sebentar masuk akal nggak kira-kira ya aku kau modal 50 puluh kau bayar dua kali di bet 200 ratus atau enggak kau bayar satu kali di bet 40 puluh ya kan belum tentu profit ya kan udah setelah itu pun ujung ujungnya bisa rungkat juga toh nah sama aja kau main di bet bab bab di bet enam main cacing cacing jadi cacing jadi naga rungkatnya sama nggak sama ya kan bedanya apa nggak penasaran kau lalu misalkan gini kau main lagi sama lima puluh main di bet yang satu 4.000 deh Eh 400 sorry Di bet 400 Yang satu lagi Sebentar Kita lagi gue Yang satu lagi itu Kau main di 6.000 Iya kan Dan bilanglah Wet Aduh anjay Dan bilanglah Di bet 400 kau profit Iya kan Jackpot dapat profit dapat scatter 2 Iya kan Dan sama Di bet 6.000 yang itu 50.000 kau dapat 2 juga Scatternya Pertanyaan aku adalah Isinya jauh besaran mana gitu loh Idih najis ini ya wok nggak mau dikasih loh Isinya besaran mana Andaikan, andaikan kau sama-sama profit eh, Sama-sama dapat dua skater Pasti besaran enam ribu toh Iya kan Maksud aku logikanya Berdasarkan dari peluang yang ada Iya kan Modal sama-sama puluh -sama ribu Dan kau Ngambil wih, Aduh anjay dan kau lebih besar dapat di 6000. Memang persentasenya pasti lebih sulit memang. Tapi balik lagi ke slot gacor tersebut. Kalau memang lagi gacor guys, kau mau bawa 20 ribu pun pasti diangkat sama dia. Pasti itu aku berani jamin. Jadi oleh sebab itu aku lebih suka main barbar -bar ya karena tersebut itu is. Karena memang di sana. Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Lebih lebih ber, lebih ada damage-nya, lebih enak mainnya dan kalau profit ya lebih besar cuman ya balik lagi kalau kalah ya dia ibaratnya udah stop aja. Makanya aku selalu bilang bermainlah dengan bijaksana badaraku ya. Minimal kau punya komunitas yang bisa kau andalkan untuk berbagi informasi mengenai slot gacor yang yang lagi gacor terutama dan pola-pola menarik lainnya. Ya, meskipun sebetulnya kalau menurut aku itu bisa jadi sebuah sugesti tapi yang jelas di sana kita minimal bisa diinformasikan oleh kawan-kawan kalau memang dia lagi gacor di sana. Oke, okay, sepertinya ini udah gak dikasih nih guys. Aku mau pamit undur diri dulu. tiga spin terakhir. Terima kasih banyak yang sudah nonton guys ya. Sampai berjumpa di konten Bang Freddy selanjutnya. Dadah.